apa kak? ini.. dinas peserta dinas peserta oke okay. itu.. organisasi IPM ini ada PPG ini.. ya itu yang dipegang tuh apa tuh kak? laki campang oh tempat. iya.. oh ternyata seperti ini ya laki campang oke.. Okay. ini.. Uh, apa gambar apa ini? Gambar, ah. gambar, Rebun, ya. oh, ini.. bunga pucu rebung ya pucu rebung kalau ini.. ini.. ini apa ya? ini.. ini.. Oh, oh iya.. Ini ini oh aku, ini aku sama, oh ini. iya, iya, iya Baik, kalau ini, uh, ini makanan apa? Ah. dari di di Oh ya, ada Patin ah. Oke okay. Ada Simon Oke Ada, uh, uh. ada, ada, okay. uh. ada kakak-kakaknya yang cantik M -M -M. <laughs> Oke okay. izin bang, bertanya ini stand apa ya? Stand April ya bang April ini bergerak di bidang apa ya? Kita bergerak di bidang kertas Oh iya oh Kita ada kertas ya Oh ya. Jadi uh, selain kertas, apa aja yang dihasilkan? Selain kertas juga menghasilkan rayon bang Rayon itu akhirnya ke benang Oh benang Mana? Boleh contoh? Ijin Oh ya. Yang kertas tadi, mana ya? Kertas ini? Oh ya, ini hasil kertas yang diproduksi oleh April. Oke, okay, terus? Ini benar yang dihasilkan cari April juga ah, Bahan bakunya apa? Ah, bahan baku kita dari kayu itu, Bang kayu Dari kayu apa namanya? Iya, Ini bahan baku, kita kayu di sini Oke okay. Ini ditebang, nanti uh. dibawa ke pabrik ini, ini, okay. ini, terus ini di pabriknya Bang Oke, terus diolah lagi Diolah, ini menjadi siap tadi ini, ini apa namanya? Ini tubuh kertas, stock 400 paleng Namanya kalau kami pimpinan di pabrik Oke, selanjutnya bakal menjadi? Ini bersihkan melalui black liquid namanya ada zat atau pemutih nih bang. Oh iya. Nah, jadi pemutih jadi putih nanti. Uh. Dan sini ada dua jenis. Uh -huh. Ini kita jadikan kertas. Uh -huh. Ada yang bagian ekspornya. Oh ini kertasnya. kertas ekspor ya? Ya. Digunakan untuk apa ini? Nah ini nanti bisa menjadi tisu, bisa jadi kertas. Oh kertas. iya iya iya. Kertas dari apple ini bang. Jadi, aku... bang. Oh iya memang terkenal ini memang dan tebal ya? Ya dia tebal. Ya. Uh -huh. Satu lagi baru bisa bisa matikan apa viskos namanya ya yeah. ah ya yeah, oke okay. ini yes. untuk bikin nah, benangnya oh iya iya iya di bahan biasanya dipakai untuk apa kain nah, yang khusus kain. ini dia bang ini, oh ini, ini hasilnya kainnya, ini kainnya seratus dari yeah. apa kita di serat raya kita oke okay. cuma nya ini yang buatnya mitra kita oh iya iya iya nah, ini produksi iya. okay. sampai benang nanti ada okay. mitra kita yang hmm. oke, kainnya luar ya. biasa Baik, uh, ini uh, pabriknya di mana ya? Kita pabriknya di Pacare Kerinci, Pacare Makarang Pacare Makarang Perlawan ya, Oke, terima kasih waktunya. dia sendiri. sendiri. Oke, oke. Bang. Boleh untuk menjelaskan tuh, Bang? Apa, Pak? Konten. Oh, bisa. Nah. Ini apa nih, Bang? Segitiga oh. ini, Pak. Sip, dong. mau bikin konten kayak daya, Pak? Nah, bisa saya jelaskan. <laughs> ini minyak sabis, bang. Oh, ya. <laughs> Jadi, dia sagu pare Ya. Jadi, sebelum menjadi minyak goreng tuh diapakan dulu, Pak? Ini dari ini bahan tanggal ini ya direbus ya lalu direbus kali rebus kan lalu dihaluskan ya. iya, di press namanya di press di peras dan bikin pasta uh heeh dan parah minyak perlu dulu dipisahkan Pak uh -huh. ini nampaknya bisa kami endap-endapannya uh -huh. yang ini di atas oh iya ya oh. kemudian dijernihkan tadi seperti itu Oh ini yang jadi minyak gorengnya ya. Oh, iya. Berarti ini sifatnya nah, Tradisional jatuhnya? Oh yang dibikin secara ini aja atau pakai apa alat? Pakai alat. Oh iya. Okay. Cuman menjadi gantirnya goreng. Ada lagi prosesnya apa? Oh iya. Kalau kami hanya prosesnya saja seperti ini pak. Oh iya, siap siap siap. Uh, Oke okay, terima kasih. Oh iya ya. Oh iya ya. Bikin sendiri berarti ya? Iya pak. Oh ya yeah, jangan lupa subscribe di <laughs> Izin masuk ya? ini stand apa nih kak? Oh ya, yeah. yang di mana ini? ini Kantornya di pekanbaru. Pekanbaru, oke, izin jalan. Hmm. <tif lemas win Racine> Cek, halo, satu, cek, dicoba Bang, minta dinaikan lagi, Bang Cek, halo, halo, cek, cek Cek, halo, halo, cek, satu Satu, dicoba, cek, halo, halo, cek udah, ada udah, udah, udah Cek, satu cek cek cek cek cek cek satu satu dengar J, halo, halo J, J, halo, J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, Oke, langsung komentar semua sama aku. sukses selalu Jauh-jauh dari Thailand, nah? <simulated>. <fooled>. ini lagi Kak, bayu, baik